Kayaknya nes kalau celosia ya, itu kayak di Korea dek. di Jepang apa Korea yang ada sakuranya itu. Eh, hey, hey. eh Dadah Dadah gitu Dadah gitu Dadah Lihat nanti ya vlognya Jangan lupa di like Subscribe mobilmu nanti ini doain ya kok ya itu enggak kayak gitu dulu tol udah mau tidur tolnya ada Halo Tri Nah ya, kita makan dulu ya Makan siang, belum makan siang nah. <laughs> Makan apa mah Makan apa uh -huh. Mau makan apa <laughs> oh, Ini apa ya Oke. Andi ya itu ya. Terus. masih dan masih Kasih dari ya sini budaknya juga. lagi. kuda. masuknya ya. Jalur kuda ini. Oh Ada Kamu <kutuk> <kutuk> Berarti eh. oh, itu kalau sore enak tuh Visita ya. sama gue breng ya sama gue breng ha ha tempat duduk situ dulu kok yang ada pohonnya tuh eh ya, apa yang ada sayunya mau sport sini dulu mau masih kosong sama enggak panas di apa sepatu di kayaknya cepat deh sepatunya ya apa pakai kaos kaki ini ini mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Hmm. di sini ada lesahan, ada palingnya dari batu, yang <clubs> <rifle fazaa> Tadi masuknya dua ribu enam belas, malah delapan ribu. Kan sih, dua puluh enam, eh, dua puluh delapan, oh, dua puluh delapan nih, dua orang. Oh, ini masuk lagi ya, soalnya jadi dua kali tiket. Kalau ke Ayanas, wisata gedung songonya, terus Hayanas-nya. Cuman kalau untuk di bawah tiga tahun. Ya aku kan